Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, channel Indonesia Kamera. Oke, kali ini kembali lagi bersama saya, Aisyah. Di sini, saya akan membahas tentang lensa fisheye Samyang 4 Canon dengan focal lens 8 mm dan diafragma terbesarnya 3,5. Oke, okay, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Indonesia Kamera. Kalau kalian suka, kalian bisa tekan tombol like dan langsung aja kita lanjut ke pembahasannya.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 Diafragma terbesarnya 3,5 dan terkecilnya 22. Di sini udah ada lensanya. Bisa kalian lihat, di sini ada tutup lensanya. Tutup lensanya seperti ini ya. Jadi bukan seperti tutup lensa yang biasa, yang buat lensa-lensa kit atau lensa fix ya. Karena lensa fix A yang ini tutupnya, bentuknya seperti ini. Oke? Kemudian... Di sini udah dilengkapi dengan lens hood. Lens hoodnya, lens hoodnya seperti ini, seperti ini ya. Dan untuk lensanya, mata lensanya seperti ini. Dia seperti um, mata ikan ya, karena dia cembung, dia menonjol ke depan. Dia tergolong lensa fish eye. Di sini udah terlihat bodinya. Bodinya um, dia lumayan ringan juga, nggak terlalu berat ya. Di sini ada ring untuk fokusnya, karena lensa ini belum dilengkapi dengan autofokus ya, jadi dia masih manual fokus untuk kita setting fokusnya dan di sini udah ada ring untuk kita setting diafragmanya Oke, okay. kemudian di sini untuk tutup bodinya tampilannya seperti ini. Dia masih belum ada monologamnya ya Jadi tampilannya seperti ini Lensa ini dibuat untuk APS Jadi dia masih belum bisa digunakan di full frame Kemudian <tuh> Untuk foto landscape Kalian bisa pakai lensa Samyang ini lensa fisheye Sam Samyang 8 mm Dia udah 180 derajat Kemudian, lensa ini minimum jarak fokusnya itu 30 cm, dan hasilnya lumayan tajam juga. Untuk bokeh masih belum bisa ya, karena dia ini hasilnya tajam semua. Mungkin bokehnya nggak terlalu dapat banget, karena beda sama lensa fix ya. Kalau lensa fix kan, um, bokehnya kan dapat, kayak blur itu dapat blur banget yang latarnya ya karena ini lensa vis E jadi dia bokehnya nggak terlalu buat kalian yang suka bepergian kalian suka dengan foto-foto bangunan atau foto-foto pemandangan kalian bisa juga pakai lensa sama ini karena hasilnya tuh bikin kita kayak wah bagus banget gitu jadi nggak dapetnya tuh nggak cuman dapet yang pandang mata, sudut pandang mata manusia ya tapi dapatnya tuh kayak lebar banget gitu jadi lebih lebar jadi 180 derajat lebih lebar dan hasilnya tuh bisa, dia tuh bisa cembung gitu jadi um, kalau kita buat foto di pantai waktu sunset gitu bagus banget apalagi kalau waktu sunrise di gedung-gedung apalagi kalau di daerah mungkin daerah-daerah kota lama ya itu hasilnya bakal bagus banget jadi kalian bisa coba. Tapi di sini ada kekurangannya juga. Kekurangannya di sini itu waktu dia dibuat dipakai untuk foto di malam hari, dia fokusnya agak menurun ya. Jadi bukan miss fokus, cuman susah gitu aja Kalau miss fokusnya sih enggak juga ya. Tapi hasilnya tetap tajam. Tapi kalau dipakai di malam hari dia masih noise karena karena kurang cahaya seperti itu ya jadi kelebihannya itu tadi, tajam tapi kekurangannya kalau kita pakai di malam hari itu masih kurang, jadi kan bisa pakai lighting gitu ya biar nggak terlalu noise banget apalagi kalau di, dia, di ISO nya tinggi, dia nya juga dia nya rendah gitu jadi noise nya kelihatan oke teman-teman seperti itu tadi e, untuk penjelasannya Agak, jadi di sini e, belum ada Zoomnya jadi kalian nggak bisa Zoom objeknya jadi ini mencakup se, apa mencakup lu, luasnya itu mencakup agaknya itu mencakup sudut pandang yang lebar jadi belum bisa di Zoom ini yang diputar ini itu yang bagian fokusnya. Kalau yang ini itu untuk ringnya. Ini untuk ring diafragmanya. Jadi kan bisa diafragma diafragmanya di sini dan fokusnya di sini. Kekurangannya belum ada untuk autofokusnya. Jadi masih manual fokus. Tapi di kekurangannya itu justru lebih enak kalau kita bisa pakai yang manual fokus karena lebih maksimal juga. Kalau autofokus takutnya uh, nanti kayak agak lama atau gimana gitu ya. Oke teman-teman sampai di sini aja pembahasannya. Buat kalian yang sudah menonton terima kasih banyak dan yang sudah subscribe terima kasih banyak. Jangan lupa kalian ajukan pertanyaan di kolom komentar dan kami tunggu untuk request video selanjutnya. Kalau ada kekurangan kalian bisa kasih keterangan di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton yang sudah subscribe juga. Ya, buat yang baru pertama kali menonton "Salam Kenal", saya Aisyah. Pemimpin terdiri, terima kasih, dan mohon maaf. Salam sahabat fotografi, videografi Indonesia, kamera, salam saudara.